Mantra sakti yang ada di dalam batin tadi, sama dengan tulisan yang Gusti, daya kuasanya melebihi budi daya manusia. Rahayu, Rahayu, Rahayu, sagunging Dumadi. Selamat bertemu kembali dengan saya Pak Dejayeng Jayeng Pangudar Nalar Bersama dengan channel Jawa Kawadar Pada kesempatan sekarang ini saya akan menyampaikan sedikit pemahaman tentang sarana sesaji dalam menyambut datangnya Tahun Baru Jawa Satu Suro tahun 1956 Ehe yang bertepatan dengan tanggal 29 Juli 2022 hari Jumat Legi malam Sabtu Pahing Sesaji adalah sebuah tradisi yang sudah turun temurun dilakukan oleh para leluhur kita Sesaji digelar dan diwujudkan dengan bahasa rupa yaitu tumpeng serta uborampe lainnya karena orang Jawa zaman dulu itu memiliki kesadaran kosmologis yang tertinggi tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dari sangkan paraning Dumadi, Maka memunculkan sebuah kesadaran pribadi untuk meneguhkan prinsip serta memayu hayuning bawono yaitu mewujudkan keselarasan dengan seluruh alam semesta dengan cara sedekah. Yang disebut sesaji seperti tumpeng dan uborampe lainnya itu Ini merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Gusti Kang Beng Dumadi Sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih yang nyata Kepada seluruh makhluk di alam semesta ini Karena Tuhan sebagai eksistensi yang tak terbatas Tetaplah sebagai muara dalam memohon dan berdoa Kemudian tujuan sesaji tujuan sesaji di sini kami merasa sebagai Kawulo Dasih atau rakyat biasa yang ingin mendarma baktikan ikut bersama-sama memayu hayuning Bawono yang disebut jagad gede atau alam semesta ini jagat cilik itu badan manusia jadi ada keseimbangan antara jagad gede dan jagat cilik ini sesuai dengan visi dan misi dari Jawa Kawedar. Ini merupakan sebuah ajaran yang sangat luhung yang perlu dipahami dan tentunya untuk bisa dilestarikan bagi generasi milenial. Jangan sampai generasi sekarang ini kehilangan jati diri karena melupakan sesaji atau adat istiadat budayanya sendiri. Karena budaya itu adalah jati diri bangsa. Saya melihat dalam menyambut tahun baru Jawa sekarang ini atau tahun hijriah banyak sekali masyarakat yang merayakan dengan berbagai macam kegiatan Seperti pawek obor keliling Mengelilingi kampung Ada juga yang mengadakan kenduri Bersama-sama di setiap masing-masing daerahnya Dengan adat dan tradisinya Ini merupakan sebuah gambaran Bahwa masyarakat di Nusantara ini Masih banyak yang mencintai budayanya masing-masing Dan tentunya ini harus ...kita sambut dengan baik agar budaya Nusantara ini bisa tumbuh dan berkembang kembali... ...seperti puluhan tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu. Nah, pada tahun baru Jawa Satu Suro 1956, eh, ...keluarga besar dari Jawa Kawedar juga merayakan dan menyambut tahun baru Jawa... ...bersama rekan-rekan pecinta budaya dari paguyuban-paguyuban lain... Untuk berdoa bersama-sama untuk menyambut tahun Baru Jawa 1956 ini Keluarga besar Jawa Kawedar mempersiapkan sarana sebuah sesaji Sesaji yang kami sajikan di sini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Gusti Kang Nur Dumadi Yang sudah memberikan kuasanya untuk kita semuanya juga sebagai bentuk keseimbangan antara kebutuhan hidup manusia serta pemberian dari alam semesta yang sudah kita terima. Para pemirsa yang berbahagia, pada bulan Suro tahun 2021, tahun Jawa 1955 tahun Alip, setahun yang lalu, tahun Alip itu artinya merupakan tahun permulaan awal dari sebuah gagasan manusia pemikiran untuk sebuah cita-cita yang sangat besar, yang harus diraihnya. Mungkin dalam perjalanan kita selama satu tahun kemarin, apa yang menjadi keinginan kita, serta apa yang direncanakan semuanya belum bisa terwujud. Maka di tahun Ehe ini, kita harus bangkit, serta didorong dengan niat yang kuat agar semua bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat Terutama dari hal-hal yang baik Untuk kehidupan kedepannya Maka di tahun IH ini Jawa Kawedar mengadakan acara ruatan bersama Yang diruat siapa? Yang diruat semua yang hadir pada waktu itu Kenapa ruatan ini saya adakan? Karena mengingat dalam perjalanan hidup kita Dalam satu tahun kemarin Tentunya, terdapat hal-hal yang kurang mengenakkan Mungkin dalam perjalanan hidup kita terdapat atau dibarengi dengan nafsu, sebuah keserakahan yang tidak memperdulikan orang lain, apalagi dengan sesama hidup. Nafsu dan keserakan itulah yang kita ruat, karena ruatan itu artinya melepaskan apa yang kita lepaskan. Yang kita lepaskan adalah hawa nafsu kita, karena badan seutuhnya ini bukan milik kita, bukan ciptaan kita. Yang milik kita itu hanya nafsu, karena nafsu itulah perbuatan kita, dan itu yang menjadi milik kita. Nah, ruatan tersebut dilengkapi dengan sarana sesaji, seperti tumpeng giri Ini sebuah tumpeng yang di atasnya terdapat cabe merah. ...bawang putih, bawang merah, dan tumpengnya itu sendiri. Tumpeng Dirimulyo ini mempunyai filosofi tentang kehidupan manusia. Karena manusia itu mempunyai kebutuhan hidup. Yang dibutuhkan adalah bisa memenuhi kebutuhan keduniawian serta kebutuhan keilahian. Keduanya ini tidak bisa diabaikan dan semuanya harus dipenuhi sesuai dengan takarannya masing-masing. Maka Jawa Kawedar mengadakan ruatan agar bisa membuka pola pikir yang sangat sederhana saja tetapi bisa bermanfaat untuk orang banyak serta bisa mengembangkan kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Gusti Kang murbeng Dumadi Kemudian yang kedua, Jenang Poncowarno Jenang ini melambangkan keblat papat, kalimau tengah juga lambang dari kehidupan sedulur papat, Limo pancer ...yang selalu setia menemani kita, dimanapun keberadaan kita. Keblat papat kelima tengah itu seperti apa? Pemahamannya yang disebut keblat papat kelima tengah menurut saya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu menghadap ke arah timur, selatan, barat, dan utara. Dalam aktivitas apapun, kita selalu berhadapan dengan salah satu keblat atau arah itu. Maka kalau saya boleh menyarankan, jangan hanya memihak satu keblat atau satu arah saja. Kasihan arah-arah keblat yang lain, tidak kita ikut sertakan. Kemudian kelima tengah. Karena kita sudah memahami keblat papat, maka kelima tengahnya adalah diri kita sendiri. Sebagai as dari keblat papat tadi. Coba anda berdiri di tempat yang sangat terbuka. Kemudian Anda pandangin arah timur, selatan, barat, dan utara. Sejauh mana mata kita memandang, Anda pernah tahukah pandangan Anda itu berapa mil jauhnya? Karena jelas, kita tidak pernah tahu batas dari arah timur, selatan, barat, dan utara itu tadi sejauh mana. Ini menurut pemahaman saya. Sebagai orang yang awam yang tidak mengerti tentang ilmu kosmologi, jadi kebelat papat kelima tengah ini gambaran dari jagad gede atau alam semesta yang bisa kita gambarkan. Kemudian jenang Poncowarno, Jenang Poncowarno ini melambangkan sedulur papat kelima pancer yang berhubungan dengan jagad cilik atau diri kita. Yang selalu setia menemani kita dimanapun kita berada. Jenang ponco-warno dinamakan ponco-warno karena jenang ini ada lima warna. Dari warna putih, warna kuning, warna merah, warna hitam, dan warna hijau. Ini gambaran dari empat anasir yang berada di dalam diri kita manusia ini. Jenang ponco-warno, jenang yang warna putih, simbol dari angin yang menjadikan napas kita. Napas ini sebagai tanda kehidupan, sebagai tanda kehidupan manusia. Jika kita masih bernapas, maka kita disebut manusia. Kalau sudah tidak bernapas, dinamakan jasad. Kemudian, jenang yang warna kuning, simbol dari air. Air ini sebagai penghidupan, dimana ada air, di situ pasti ada kehidupan. Jika manusia sudah tidak mempunyai keringat, serta tidak mempunyai cairan di dalam tubuh, maka itu sudah bukan manusia lagi, melainkan jasad. Kemudian jenang yang warna merah. Ini simbol dari api. Api itu berwarna merah. Merah di sini adalah gambaran dari darah kita. Jika darah kita ini masih berwarna merah, tandanya kita masih ada nafsu. Nafsu keinginan. Kalau darahnya sudah berubah warna, bahkan sudah tidak berdarah lagi, maka sudah bukan manusia lagi, melainkan juga sebagai jasad. Lalu jenang warna hitam, ini simbol dari tanah. Tanah yang berwarna hitam melambangkan raga manusia. Coba kita perhatikan, ayang-ayang atau bayangan kita itu pasti selalu berwarna hitam walaupun itu sinari dengan cahaya kuning cahaya hijau cahaya putih apapun itu cahayanya pasti bayangan kita itu warnanya hitam. Ini sebuah gambaran dari tanah yang warnanya hitam tadi. Tanah yang hitam biasanya tanah yang subur. Tanah sebagai lambang dari sifat kasantosan, kesabaran serta keikhlasan. Kasantosan bumi atau tanah di atas tanah ini dibangun apa saja bahkan dengan gedung-gedung yang mencakar langit tetap saja kokoh dan sangat kuat. Kemudian tentang kesabaran, kesabaran yang dilambangkan dari tanah, tanah ini dirusak dan diambil semua isinya seperti tambang batu bara, minyak bumi, emas dan lain sebagainya, tanah tidak pernah minta ganti rugi pun kepada kita tidak pernah protes juga. Lalu, simbol dari keikhlasan. Walau tanah sudah dirusak oleh semua manusia yang merusak tadi, pada saatnya manusia tadi meninggal, tanah masih bisa menerima jasad mereka. Bisa dikubur di dalamnya, bahkan malah dihimpit dan dilindungi di dalam tanah. Itulah sifat dari tanah sebagai lambang yang harus kita miliki juga. Kemudian jenang yang berwarna hijau, itu simbol dari peletiing pangeran, yang disebut hidup atau sukma sejati, yang disebut hidup atau sukma sejati, yang disebut hidup itu berasal dari tri puruso, tri itu tiga, puruso itu sorot atau sinar, yaitu soroteng Suryo condro, dan kartiko. Ketiga sinar ini menyatu menjadi sukma yang disebut hidup. Saya berikan contoh sedikit. Sinarnya matahari atau sang yang suryo ini dibutuhkan semua makhluk hidup di dunia ini tanpa ada sinar matahari seminggu sampai sebulan umpamanya. Dipastikan kehidupan di dunia ini akan mati semua. Dipastikan kehidupan di dunia ini akan mati semua. Nah. Tri itu pada saatnya nanti akan meninggalkan empat anasir yang dilambangkan dengan Jenang Poncowarno tadi menuju Paraning Dumadi menyatu dan menunggal Jati. Nah untuk menuju Paraning Dumadi jalan yang harus dilewati lewatnya mana silahkan dicari jalannya masing-masing. Para pemirsa yang berbahagia saya teruskan. Sarana sesaji juga dilengkapi dengan telur bebek yang membentuk piramida segitiga yang mengerucut Ini melambangkan bahwa manusia hidup itu mempunyai cipta, rasa, dan karsa Telur itu adalah awal sebuah dari kehidupan Dengan ruatan yang kita laksanakan pada tahun baru Jawa Satu suro 1956 ehe Yang dilambangkan dengan telur maka. Halnya kita mengawali kehidupan baru Itulah sebagian dari sarana sesaji yang menyambut satu suruh 1956 tahun ehe Tepatnya di Megamendung, Jawa Barat Dengan tema Mulat Sariro Hangrosowani Ruatan pada satu suruh kemarin saya pimpin langsung dengan mantra Suluk Manyuro Yang saya ambil dari serat Sastro Jindro yang dilambangkan dengan sastro ceto berupa sesaji yang sudah tergelar Mohon maaf saya sedikit akan menyampaikan tentang mantra suluk Manyuro tadi Hong awigeno Satuhu rahayu sagunging dumadi Sun arso matek montro menyuruh Samar kadiotan samar, tan katon wujuti Ang langut jeruning wengi Samar kadyo ginowo ing maruto Sumusup sak jeruning nolo Kinembangan montrosa juga Tan samar pamoring sukmo Sinuks moyo inga sepi Jeruning layap layu pengaluyu Duh Gusti Jajimat Engsun Sun Mimbo Dadiu Kang Sun Karso, Ho, Wedare Kang Sastro Cindro Yakti Hayu Negerat Pangru Wati Sarono kang pangruwate Samyo kang sifat diu prabten watak pindo raseksi ambek ang koromurko Candolo kalbu, Ambek siho sirno roso Kamanung san turkomo Engkang sinanding Semungah nganga. Ah Turun itulah mantra Ruatan dengan Sastro Jelto. Semoga daya dan kuasanya mantra ini mampu untuk mengubah manusia yang bersifat niu atau raksasa menjadi manusia yang berbudi luhur. Para pemirsa yang berbahagia, dengan selesainya Ruatan tadi, saya juga menyampaikan beberapa wewarah suci. Kepada semua rekan-rekan yang hadir pada malam satu suruh kemarin Yang mungkin ini bisa bermanfaat juga bagi kita semua Terutama bagi teman-teman yang sudah dianggap sebagai orang tua yang dituakan Orang tua yang sudah dianggap pinter Tua bukan karena umur pinter juga bukan karena pendidikannya Nah Pewarah suci dari saya sebagai Pak Dijayeng Pangudar Nalar akan saya sampaikan sedikit. Aku iki kok dadhekake wong tuwa? Ya pancen aku wis tuwa. tuwo tuanggono trep yen dadi tuanggono. Tuanggono tegese pangarep. Pangarep kuwi patut diarep-arep. Orang mung diarep-arep teko wujute nanging diarep-arep kawruh serta ngelmune manungso mono kabeh mung dermo nglakoni pirang-pirang ganjiling kahanan kahanan-kahanan mau bisa ditibudidaya murih genepe yen jeruning batin mau ana Ojo aja nganti gresula ning ngenalungso bidane gresula karo nalongso itu apa yang nalangsa mau uju pengati, amung pasrah ada dasar nyuwun. Neng yen gresulo mau totokromo prihatin nengati, neng juru nengati rumongso bener kok dianggap luput, terus karo gustine kuwi ora di parangake. Jadi tetap sandangan elek lan bejek mau. Iku kabeh dadi lelakoning menung so urip. ini utawa dilebokake ana ing jasad. Winahya itu wektune ing wanci sepi, Ora kok sepining kahanan, nanging sepining pamrih Amung ngelengke sawiji, Lenging cipta muhung merengkang agawe jagat. Sinimpen telenging kalbu. Dine kabeh mau bisane ora kawistara, Amung Srana nggunakake yang batin. Mantra sakti kang ono jroning batin mau karo Gusti kuwi daya panguwasane ngungkuli budidaya ning manungsa. Pambukaning warono tegese anggone miyah aling-aling talent saking liep layapeng aluyup. Talen tegese ora amung saka liep layapeng aluyup. Engkang si nebut liyap pengaluyup kui ngeremake netro sejatine sumurup saja itu nanging sejatine ora turu mulo sinebut nebut liyap pindu pengaluyup pindo pesateng supeno jadi koyolungane wong impi koyo lungane impen impen muno yen pinuju julungo sokoh jasa jasa menungso tekane ora kulon nuwun, lungane ora pernah pamitan, mengkono uga mantram sakti wis gumadduk, gatrane wis cetha wujude, wis gamblang, bisa kok regem ana juroning ngaimu sing ngawuri kowe muung kowehewe. Sumuspe rasa jati Yen bisa ngencegake tekad, keplo ing lahir lan batin mujudake sapijining saluko, Manunggaling kawula gusti ing lahir ang dikarti jroning batin angesti gusti yen wis kelakon mengkono opo kang sinedya teko kang cinipta dadi tan samar pamoring soksmo, artinya kita semua sudah tidak samar lagi dengan gambaran-gambaran baik yang kasar maupun yang halus sinuksmaya winahya ing asepi artinya tidak akui atau tidak dimasukkan ke dalam jiwa sedangkan winahyo waktu yang sepi sepi bukan karena situasi tetapi sepi yang pamrih yaitu manunggaling cipto, roso, dan karso dengan gusti Kang Hakaryo Jagad Sinempen telengeng kalbu maksudnya semuanya tersimpan di dalam hati agar tidak terlihat dengan cara menggunakan kekuatan batin Mantra sakti yang ada di dalam batin tadi sama dengan tulisan yang Gusti daya kuasanya melebihi budi dayaning manusia Kemudian pembuka warono artinya membuka penghalang dari laya pengaluyup artinya memejamkan mata tetapi melihat atau memahami kelihatannya tidur tetapi sebenarnya tidak tidur maka disebut liyap layaping ngaluyup pindu pecating syoksmo. Maksudnya, perginya seperti orang bermimpi. Mimpi itu saat diterima dalam jiwa manusia, datangnya tidak pernah permisi, perginya pun juga tidak pernah berpamitan. Begitu juga dengan mantra sakti yang sudah menyatu atau nyawiji, ini jelas bisa kita simpan di dalam hati yang tahu juga hanya kita sendiri kemudian sumuh supeng rosoh jati artinya jika sudah bulat tekad kita menyatukan lahir dan batin ini merupakan sebuah gambaran manunggaling kaulo kelawan gusti dalam bentuk lahir kita berkarya dalam bentuk batin kita menembah gusti jika sudah menembah apa yang kita inginkan terwujud dan apa yang kita ciptakan jadi inilah ...piulang luhur berupa mantra sakti yang menjadi andalannya ...begawan Manu Monoso... ...orang pertama yang diemong yang Semar Bodronoyo pada saat itu. Mantra ini memberikan penerangan bagi... ...orang yang sedang mendapatkan kegelapan. Gelap bukan berarti tidak ada cahaya... ...tetapi gelapnya hati yang mampu menutup mata batin manusia. Para pemirsa semuanya... Demikian sedikit hidangan yang bisa saya sampaikan, jika para pemirsa channel Jawa Kepedar menyukai menu yang saya hidangkan, silahkan dicicipi agar mengerti rasanya dan hidangan yang saya sajikan ini. Sekian, jika ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon maaf. Salam Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi Ini adalah ke depan uh, Tentu yang lebih baik Dari Tahun-tahun yang lalu Itu harapan pertama Harapan Harap juga untuk itu. kebudayaan ya, Supaya lebih maju Untuk semua Nusantara Gimana tanggapannya Atau doanya setelah Satu suruh ini untuk nusantara dan budaya Di nusantara Monggo Pak Rahayu, rahayu, rahayu Ya, saya nama Sukasno, panggilannya Mbah Kasno, saya dari Cimanggis, Depok. Kebetulan saya ya punya kerja kecil-kecilan lah, bengkel mobil namanya Moro nah, di sini saya bergabung dalam duo Kawedar base camp-nya juga di Depok. Nah, kebetulan sekarang ini kami lagi ada acara menyongsong hari satu Suro. Nanti pada malam hari ini akan ada acara yang sangat sakral yang akan dipimpin oleh Romo Mbah Jaya yang Pangudar Nalar. Nah, itu kalau pengen lebih jauh, pengen mengerti lebih jauh tentang jowo Kabadar, lihat di channel YouTube kayaknya sudah banyak itu bagus sekali itu nanti kalau memang ada yang tertarik silahkan nanti bisa komunikasi dengan uh, tim daripada Jowo Kawedhar. lah harapan kita untuk ke depan jelas Jowo Kawedhar itu punya misi misinya membangun manusia seutuhnya yang jujur ya kan Hidup bahagia, damai dan sejahtera Nah ada tata-tata khusus Yang mana di dari ini e, Diberikan oleh e, seorang guru Guru besar kita Dan kita tidak boleh melanggar Bahkan kita itu berpedoman pada undang-undang dasar kita Di negara Indonesia Yaitu Pancasila Bhinneka Tunggal Ika Yang jelas tidak lepas dalam suruh ini nanti kita menyengkuyung bareng bagaimana Nusantara ini bisa makmur, damai, terhindar dari mara bahaya. Jadi itu salah satu misi besar daripada Jowo kawedar Karena ingin sekali bahwa Nusantara, kita sebut Nusantara ya, karena memang Jowo Nusantara itu luar biasa agar supaya uh, kegiatan seperti ritual nyambut suro satu suro ini tidak terlepas dari nyari keselamatan urep ya keselamatan urep dan mendoakan semua bangsa dan Indonesia di Nusantara ini negaranya tetap makmur rakyatnya tetap makmur terhindar dari marah bahaya toh ada bahaya alam yang besar tidak akan terjadi paling toh kecil kecilan lah harapannya seperti itu salah satu bentuk doa dari Jawa Kawedar Oleh karena itu Ya saya terima kasih kepada Tim daripada Wartawan ya Mudah-mudahan ini bisa banyak dimengerti oleh banyak orang Jawa Kawedar adalah Letak daripada Pengilmuan Jawa yang sifatnya uh, Membangun Manusia seutuhnya Yang jujur uh, Bertingkah laku berbudi Yang baik dan mendoakan Agar nusantara, bangsa dan negara ini tetap damai, ayem, tenteram dan sentosa Tetap tidak terlepas dari Bhinneka Tunggal Ika Berbeda-beda tetap satu Itulah semboyan juga daripada Jawa Kabedat Mungkin seperti itu, apalagi yang perlu ditanyakan, silakan Sepanjang satu tahun dari Suro, tahun lalu sampai sekarang ini Pengalaman apa yang Pak Kasno rasakan Yang sangat bermakna dari kegiatan Atau praktik spiritual Di bawah komando dari Pak D. Jayeng. Wah itu banyak sekali Kalau kita sebutkan mungkin waktunya nggak cukup ya Karena nilai spiritual batin itu Untuk membangkitkan satu Tentang lahiriah lariyah termasuk ekonomi terindah dari kemiskinan secara rohania luar biasa luar biasa sekali yang saya rasakan salah satu contoh kejulah oh, alam lah kejulah alam yang tadinya mungkin bisa besar sekali karena ranahnya Jawa Kawadan ini sering mengadakan syukuran alam adakan sesaji ya kan nah disitulah secara tidak langsung Orang-orang nggak -orang mungkin nggak ngerti hanya sebagian orang yang ngerti itu bisa meredam gejolak yang tadinya besar menjadi kecil itu salah satu yang kita rasakan tadinya mungkin akan ada tsunami besar letusan gunung besar dengan ada kegiatan kegiatan leluhur yang bisa kita karyakan sampai sekarang ini ya saya rasakan dampaknya sangat membantu sekali lah untuk tahun ini yang jelas seperti itu ya untuk tentang Negara ya, doa kita untuk bangsa dan negara ya, kan begitu. Kalau nilai spiritual itu kan masing-masing mas, itu pribadi ya, tidak bisa diukur oleh orang lain yang tahu hanya pribadi. Kalau saya pribadi merasakan ayam, tentrem damai, nah seperti itulah, kan mungkin begitu. Coba kita resaki Dengan ketajaman rasa kita Kejernihan bagi kita Bahwa alam semesta itu Sebenarnya adalah saudara tua kita Yang mana bisa kita ajak bicara kita bisa ajak Berkomunikasi Bahkan semesta ini Bisa menurunkan banyak keilmuan Untuk kita Jadi alam ini Adalah saudara tua Lebih sakral lebih suci Lebih lama dari mana dari manusia suci apapun yang pernah lahir di bumi. Nah sejatinya di acara ini kita lebih e, mendekatkan diri, lebih bisa bersabda, ber, berkomunikasi dengan semesta. Maka di e, kuro kali Hasro kita kali ini kita mengharapkan sejurus dulu kita yang hadir sekarang ini bisa menjadi mm -hmm. uh, manusia yang memiliki sifat yang kandil, yang berbudi bahasa yang baik untuk menyambut tahun baru Hasoro dengan memanfaatkan diri kita untuk menjadi pribadi yang baik dan memiliki kehidupan yang lebih baik depan. Dengan cara kita berselaras, berharmonisasi dengan semesta, maka kita harapkan tahun baru yang kita akan lalui ini, sedulur-sedulur semua yang hadir di sini, bisa merasakan betapa kita menikmati hidup kita karena kita sudah menyiapkan segala sesuatu diri kita untuk menerima uh, anugerah agung dari. Gusti di kameran. Ya, tidak terlalu lama saya untuk memberikan sambutan. Eh, sekali lagi saya ucapkan eh, terima kasih dan marilah kita bersama untuk fokus seperti air mengalir dengan pada eh, timuran yang kuat di antara kita untuk menjambut parun-parun hasoro dengan diri yang lebih baik. Terima kasih. Wahai, wahai, wahai. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kami hormati hai, hai, hai, terima kasih Karena pada hari ini saya bisa berkenan ikut serta dalam tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena sudah dibekalkan di oleh Pak Irwan Mas Erwan tadi Saya perlu menyampaikan hal-hal yang bersifat testimoni Bahwa walaupun usia saya mungkin paling tua di sini Namun dalam keemuan saya paling muda barang kalian Karena keterbatasan waktu saya untuk berkumpul bersama-sama itu agak lebih serang dibandingkan para seluruh semua Namun perlu saya sampaikan, selama saya mengikuti Pak D, dari awal terjadinya dari di sini Saya selalu mendengarkan mencangan-mencangan dan mungkin ada ya, mantra-mantra misalnya Pak ternyata itu bukan anu belaka, hanya kata-kata belaka Saya sendiri sejak 4-5 tahun yang lalu beberapa masalah terselesaikan dengan apa yang diputarkan Pak D ke saya Lalu saya juga sering mendapatkan putaran dari Pak D belum kami menyampaikan kepada para seluruh semua, jadi mohon kiranya agar kita lebih dewasa, lebih bisa mendapatkan suatu alamat daripada alam semesta ini, karena saya pribadi mahasiswa. Uh, Tuhan itu, keberadaan Tuhan itu saya wakilkan, artinya keberadaan adalah wujud dari alam semesta ini, jadi kita tidak bicara banyak dengan alam semesta. Nah, ketika kita akan mendapatkan keberadaan alam semesta ini, beberapa nasihat dari Pak Tijayang ini yang juga kita kerjakan bersama-sama ternyata bukan hal yang biasa dalam kehidupan saya yang di tua ini yang sudah pada usia ujung saya mendapatkan beberapa hal yang kalau diceritakan tidak masuk akal namun tua yang berjalan nah, kami harapkan seluruh-selur yang ini tetaplah kita bersatu dan sering kita berkomunikasi apapun permasalahannya kalau disampaikan kepada nanti barangkali Pak bisa memberikan satu uh, jalan keluar yang baik dan sudah barang tentu akan menjadi lebih baik bagi kehidupan kita mungkin itu saja bisa saya, saya sampaikan saya tidak bisa memperdalam satu-satu persatu permasalnya namun sampai hari ini saya mendapatkan sesuatu yang saya dari sisi kesehatan saya sekarang lebih sehat lebih sehat mungkin di sini ada guru yang sehari-hari mengutip uh, melihat saya pergerakan kesehatan saya itu sangat-sangat cepat kebandingan yang lainnya dan sekarang saya sudah mampu lebih baik kemudian secara finansial bukan karena apa ya saya mendapatkan suatu kondisi di mana saya bahagia bahagia itu kan tidak, bukan berukurnya finansial namun apa yang saya inginkan itu terwujud seperti itu seperti salah satu saya ambil contoh ketika saya juga maka saya nggak bisa lihat waktu itu karena Pernah saya putus karena gula darah saya tinggi. Ternyata Pak Dina sudah pandang matahari. Ya sekarang saya sudah normal kembali. Saya bisa berurusan, saya bisa yang kecil sekarang saya sudah besar. Mungkin itu aja saya sampaikan. Semoga apa yang kita terima dari Pak uh, ini bisa menjadikan uh, jalan luar apabila kita punya masalah. Mungkin itu aja. Akhir kata saya sampaikan, Mainlah sama-sama kita mewujudkan diri kepada Tuhan melalui alam raya ini dengan apa yang kami lakukan uh, dalam acara malam ini. ini bisa sampaikan terima kasih lahiru, lahiru, lahiru terima kasih kepada Bapak Pramono yang sudah memberikan uh, sambutan atau berkali suatu pengalaman segerikulnya yang tadinya uh, makanya kurang bisa melihat dengan jelas, atau ini sekarang dituntun dengan cara di TPK. Itu kemudian bisa kembali normal. Terima kasih, Pak Dokmi, pengalamannya. Karena uh, kemudian menginjak kepada acara berikutnya, mari kita sama-sama dengarkan uh, dan resapi hari sebuah hidup yang akan dibawa dibawakan oleh Pak Sukasno uh, semoga cahaya energinya bisa kita terima dengan baik kepada Pak Kasno untuk kami bicarakan sebabnya berdiri ya. <tuh> cukang dalu rayu rayu akan masuk dalam sebuah renungan batin rosolita yang dalam, dalam menyambut datangnya. Tahun. saya mohon maaf mungkin sebelumnya kalau ada kutur kata dalam saya membaca bahkan suluk saya ingin saat berlentang Sa rahim rahim rahim, rahim. Oh, ya. sun al tek mongtro manyro, samar katiok sama, kan kan tan samar sokmu si luk moyo yang ngasih hmm hmm hmm jeluning layak pelayu pengaluyu dukusti jajimat ingsun sinombo gadyo kanson karson So, Saya renokkan Pangrua Teng Sifat sirosir norosom kamanung santur yang awake sujud membuat mring wangkang ngrubeng kabeh. Pilis laknat masiat iku dewanipun. Tan eling lamu triloka dimadeni awet, probaning wangi titih cirempok ing kawasa. Tebing mung tan ing palupi, hadikan hadikung hadikunokan ngawuri sejatinipun. satu titik titahkan dining diwajib sebesar puluh yang toko titik ini kalipun titis kapeng tigu kapatipun tatak limo tutup mongko kunci gaiwaning ngagesan nyoto wausang guru nanti kang sastro jendro hawirit pulut warai Sastro Tegesih ingkang kadalul kau jutulis Iyakti tadi sarung pantun Engkau roh langil Musa bungin kesang Kologci Agal mutin kau itu galen Untuk Sastro Sastro contoh iku Ngurungkapi datang kawan nempuh jadi bahan yang Abut tadi enteng Melampain papan lunyu Antok teken. Tegun anulangi, anulungi. Laman petenging magu untuk obur sewo. Mungsuh asih dati sama. Sana kadang soya sepeketeng kapti wang saneng ngayoman. Harjindruyu ratuning pasuki. kang mangkono mungguh pergini. Yo kenggering pang bani patrak no sembah cat catur uuuuuuu kan sepisa yayaklanwibi dan diumarikimu temutah kalian nambah bunyoto kan paling piulang sembah katri sa isening raan dan suruyo condro katriko katriko kan tinan tak Winantas, menampas tanpa terimu sesorote wujud datik sokmo, sokmu yudumilah papan danu rokok dimadini bumi dini bayi ngelang angin lagi gotroma nungso tidak tahu buang mesaku ngelengono gini kita demita dan mau ngelakon Wetor balingka muso, nengrat ijo papanin jeru, urep kudu bisa uaring urep toto coro, tandang tanduk sak solai, ojo andeded, bebendu lumaku dalam kang kesek, dudugemu singkirono tingkah satu laku, dadio tepotrodoeng sadeng, wakasan makin basuki yoiku sucing kesang sembah satu ujukan buang widi kan sayak diangglar jagat royo sak isi isini dine panglut di hangiran akan candoro julik amunah satu murko kagung kumulung hanggaleng hanggaliro sirnola larut teruk Kepis dias pasuki sesukoh Sungkendriyo brio. Poroat kuantiu setio marang bulaki engang brio khas nomarang garu. Eng sangko wujud tete. Wihang song ne proluku Lahir tumandang karyo curling. Panetip pun hangaku Yan mang turun-temurun turong eng rinjang, tedio manong, sotong mo. What uh, uh, uh, uh. are you good? sastro rat mang di matos Makutan, rahe, rahe, rahe, rahe. Rayu. Rayu. Rayu. terima kasih uh, sebagaimana tadi yang sudah dibilang yang menghayati dalam hal ini apa yang sudah disampaikan sangat luar biasa. Saya merasakan suatu uh, energi yang kuat, mudah-mudahan itu sebuah energi yang positif yang bisa kita terima di malam satu sore ini, malam satu sore ini mengidak acara wow. pada malam hari ini saya merasa dengan tahun 1956 e pada malam hari ini juga tidak lupa kepada para kadang-kadang yang sudah nyengkuyuk terlaksananya acara ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu intinya apa yang menjadi pengorbanan Penyelengah semua Baik tenaga, pemikiran Maupun yang lainnya Akan disambut oleh alam semesta Dengan Apa yang sampeyan keluarkan nanti Akan menerima mungkin lebih Dari segala-galanya Itu yang kita harapkan Dan semoga apa yang menjadi tujuan Kita malam hari ini Semua akan kesempatan Sebelum saya berbicara Yang berhubungan Dengan masalah suruh saya sedikit akan menjabarkan atau menjelaskan tentang Tripomo Kasunyatan. Di sini Perlu diketahui bersama bahwa TPK ini bukan suatu paguyuban yang membentuk satu formasi atau organisasi masyarakat. Yang kedua tidak membentuk agama baru. Dan yang ketiga kita tidak pernah membedakan silsilah antara suku apa suku apa dan suku apa. Tapi Tri Pomo Kasunyatan adalah sebuah wadah Lalu saya berbicara Masalah Tri itu Tri itu adalah maknanya Atau artinya itu tiga Jika kita manusia hidup Mempunyai tanggung jawab Dan tetapi wajibin kulit Untuk memayu hayuning bahu Yang kita Lestarikan itu adalah Dremi, isinya Dan langit yang ada di atasnya Tri ini tiga jadi langit, isinya bumi termasuk yang ada di dalam bumi itu yang bisa kita rata, rata itu yang harus kita jaga tetapi kalau kita sudah masuk ke bentuk spiritual yang disebut cerita tadi adalah cipta rasa dan karena sedangkan pomo ini adalah ponco manunggal dengan kita menjadi putro atau mengikuti daripada Ajaran tripomo yang ada di dalamnya Disitulah Panca Indra Atau kunci pasrah Anda Anda Rawat dengan baik Sehingga dengan learning Ponco Rio Itu akan membentuk suatu Kesadaran cipta rasa akarsa Anda Akan menyunarkan Yang disebut Ponco Moyo Sehingga ada cahaya Lima di situ akan mendukung Langkah Anda Baik itu ke timur, ke selatan, ke utara, dan ke barat. Di sini sedikit pemahaman tentang Tripomo Kasunyata. Jadi tiga, lima yang manunggal akan menjadi Kasunyata. Di dalam Tripomo ada ajaran sebuah Jawa Kaledas. Kadang-kadang saya itu merinding sendiri kalau disebut... Pak De jayeng, kira-kira tahu nggak Pak De jayeng, jayeng itu apa? Jayeng Panggarnalan di sini mungkin saya sampaikan juga supaya dipahami. wow kelihatannya kok nama itu apa sih? Jayeng itu dari kata Joyo Ingalogo in Joyo Ingalogo in itu menang di dalam peperangan. Yang peperangan itu apa? Yang berperang itu adalah hawa nafsu, dan hawa murni. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, bukan berarti saya itu menang di dalam mengalahkan hawa nafsu. Tetapi kita belajar untuk meredam semua hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Dengan redahnya hawa nafsu, berkurangnya hawa nafsu, maka kita itu bisa mengerti yang namanya Jawa, kawedar yang disebut Jawa itu adalah mengerti, memahami, sedangkan kawedar itu yang terurai, yang tersampaikan. Maka, disini jelas sekali bahwa dengan judul "Mulai Sari Rohang Rosawati", jika ini kita jabarkan sedikit, di dalam Pak apa saja, khususnya di dalam trik pemuka yang di dalamnya. Ada sebuah ajaran yang dinamakan Jawabada. Mari kita sama-sama merasa hangurung kepi. Hangurung kepi itu memiliki. Jadi jangan sekedar hanya punya, tetapi anda tidak merasa memiliki. Kalau perlu saya tekankan, anda itu ada di dalam pergelapan apa saja, di dalam organisasi apa saja. Kalau anda sudah ada di dalamnya, bagaimana anda itu bisa menonjolkan? Rasa kepemilikanmu itu Sehingga apa yang menjadi niat dan tujuan Kita semua itu akan terwujud Karena apa? Karena kita saling memiliki Sehingga Semua yang kita cita-citakan itu bisa terwujud Jadi Mulat sari lo rosohan. Nek Bahasa kasarnya mbak geluk Bercerminlah dulu Sebelum Anda itu mencela orang lain Kalau memang cermin Anda itu bagus Maka wajah Anda itu juga akan terlihat Seperti saat Anda itu Bercermin itu Tetapi kalau yang Anda pakai bercermin itu Cerminnya pada pecah Berarti wajah Anda itu bermacam-macam. Artinya apa? Ketumusan yang dari cipta rasa karsa tadi, Anda masih belum sempurna sekali. Jadi pada malam hari ini, monggo kita sama-sama memahami atau memaknai sekaligus apa yang disebut tahun Ihi. Yang pada malam hari ini jatuh tahun 1956, Ihi. Tahun Jawa Tadi saya mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Mas Kasno tentang suluk Manuro yang berhubungan dengan Mantra Sastro Jindro Mantra yang disampaikan oleh Mas Kasno tadi adalah itu Mantra Ruwatan Jadi pada malam hari ini secara langsung anda itu diruat untuk memasuki tahun Ehe ini anda dalam lembaran yang baru maka ada sebutan ruatan itu bisa dibilang morwo kolo morwo itu mengawali kolo itu zaman tahun kemarin anda tinggalkan tapi kita membuka lembaran baru morwakani Zaman yang baru, eh, eh, itu artinya karyono. Karyono itu minyak. Kalau tahun Alif kemarin, Anda itu baru mempunyai cita-cita. Purwono itu tahun Alif. Nah, untuk masuk ke tahun kedua ini adalah tahun eh kita kita anda di tahun alif kemarin belum tersampaikan atau belum menyampaikan apa-apa belum sampai seperti apa yang anda inginkan untuk tahun eh ini ayo kita sama-sama niatin karena tahun eh ini artinya karyono karyono itu minyak yang sungguh-sungguh berkarya dengan ketulusan tekadmu itu seperti apa supaya pekerjaan atau apapun itu bisa tercapai sehingga Anda nanti akan menemukan kesuksesan sebelum Anda masuk ke tahun Cimawal, ya karena tahun yang ketika nanti setelah ini masuk ke tahun jimawal nanti Anda akan mengalami itu lagi seperti apa? hasil yang pertama dari tahun Alif kemarin sampai ke tahun ini nanti selesai kita-kita Anda itu sudah tersampaikan apa belum? Sudah Anda terima Pak belum? Kalau memang itu nanti kita teruskan lagi. Ini yang harus kita pahami tentang tahun baru Jawa. Karena tahun itu semuanya ada delapan. Dari tahun Jawa itu ada delapan. Yang pertama tahun Ali, Yang kedua tahun ini. Yang ketiga tahun Jimawan yang, yang keempat tahun ji Yang kelima tahun DAS Yang keenam tahun B Yang ketujuh tahun Wahu Dan yang kedelapan tahun IMAGIR Nama-nama tahun ini Ini mempunyai perbedaan dari jumlah hari Ini untuk pemahaman kalender jawa ya Tanggalan Jawa yang berhubungan dengan tahun Jawa Supaya Anda paham Tahun alip itu Nilai harinya atau jumlah harinya 354 hari Dalam satu tahun Jadi tahun alip itu Jumlahnya ada 354 hari Lain dengan tahun masai mungkin ya Kalau tahun masai itu kan 365 ya Atau bisa 364 Selisihnya ini kan banyak sekali 10 harian X e ya sepuluh harian kan kalau tahun Jawa itu 354, 355, 354 puluh empat tiga ratus lima puluh lima lagi tiga lagi tiga ratus lima lagi dan tiga nah ini perbedaan tahun antara tahun Jawa dengan tahun Masayasa sudah kelihatan sekali. Nah, kenapa di tanggal Jawa bulan Jawanya juga suruh dengan hijriah yang membedakan itu apa yang membedakan yang berhubungan dengan pemahaman tentang agama kepercayaan serta kejawen pada saat itu sehingga ada persilisian perselisiannya tentang apa bukan kok guntuk-guntuk tidak tetapi juga perselisihan tentang nilai hari yang satu bulan itu 30 ada yang 29 Jadi kalau untuk tahun Jawa atau bulan Jawa patokannya di bulan Suro ini kalau ada dengan memahami tentang kalender Jawa bulan Suro ini sebagai patokan Anda bahwa bulan Suro itu nilai harinya 30 bulan Sapar itu nilainya 29 bulan mulut itu 30 jadi selisihnya satu bulan satu hari jadi patokan anda itu di bulan suruh supaya anda lebih mudah untuk memahami oh suruh, suruh itu 30 hari umpamanya anda itu suka bikin kalender disitu gampang banget untuk memahami itu oh bulan suruh itu nilai harinya 30 bulan cabar 29 bulan mulut 30 20 29 itu sudah tidak akan salah jadi kita kalau mau mencari tanggal satu juga gak usah pakai teropong teropong apalah luar-luarin biaya. Tapi Anda cukup berpatukan 32.9, 32.9 itu. Jadi nilai dalam satu tahun itu kalau tahun halik itu akan ketemu 354. Sedangkan tahun eh ini, dalam setahun ini nanti akan ketemu 355. Kembali pada mulut sari Roham sehingga jika memang anda itu mempunyai sesuatu, tolong anda miliki dengan rasa yang sungguh-sungguh, supaya tidak mustrol. Kalau Anda tidak merasa memiliki dengan sungguh-sungguh, nanti dimiliki orang lain, Anda ketumelan. Anda bisa-bisa marah. Setelah menjadi milik orang lain, baru Anda klik. Karena Anda terlambat dalam mengambil keputusan. Maka saya tadi, di depan tadi berbicara, Bu sekarang monggo kita kembali kepada anak kecil. Rasa was-was, semelang, dan sebagainya itu kita hilangkan. Jangan kita semakin tua malah semakin was-was Gitu Kalau kita nanti akan semakin was-was Maka ya langkah kita hanya hanya sampai di situ-situ saja Jangan pernah takut menghadapi masa depan Karena masa depan itu adalah masa sekarang ini nanti Dan masa sekarang ini terjadinya dari masalah engkau Maka disebut jokro makilingan Kalau ini nanti ayah ya. Bukan semuanya itu sangat luar biasa. sambil ngobrol-ngobrol mungkin mungkin ini sebelum saya berbicara tentang inti sari daripada suruh nanti yang disambut ya atau yang dihidupi tulis sumar hulir piroroko yang sangat sering kuncinya orang itu itu ada di situ. Kalau anda itu sumeleng pamikir coba kurang obrol. Rumah lain, karena rumah lain pamitir. Kekarpanmu itu umpamanya ini saat lapar. Aku tuh punya keinginan, kekarpan itu buh koyak Kok Kita mau makan semuanya. Pada saat Anda itu sampai di depan makanan, cukup satu piring cukup ternyata. itu belum punya alat yang untuk meredam hawa nabi Belajarlah meditasi, karena meditasi itu di samping untuk pengobatan jasmani kita itu menimbulkan ketenangan. Nekwes lerem itu terus apa? Liep-liep ping ngaluyo Jadi mantra suluh manyurol lagi Jika anda mampu memaknai satu bagit per bagit Itu sangat luar biasa sekali Sangat luar biasa sekali Kalau boleh mohon maaf mas saya pindah-pindah ditanyakan Walaupun saya yang pula ternyata saya juga masih punya rasa lupa Itulah sandangan yang menungglo Jadi, Jadi supaya, supaya jelasin nanti Supaya jelasin nanti Agar sampean itu merasa teruat dengan diri anda sendiri Teruatnya dengan sarana gelaran seratan winati Mungkin di dalam benak sampean ada pertanyaan Gelaran seratan winati di situ ada tumpeng tetapi di situ ada sang yang bergodoh, yang berbentuk tumpeng Sebenarnya bergodoh atau itu sebenarnya tadinya mau membentuk tumpeng Membentuk segitiga atau yang disebut piramida Tetapi karena yang membuat Ya aku enggak menyalahkan lah. Tempat itu tidak sesuai dengan tempatnya tampah tadi jadi yang buat lembaran untuk membentuk segitiga itu ya, itu tidak tidak bisa diiniin di, di dengan sang yang bergodo. Itu sehingga bisa membentuk segitiga piramida itu. Kalau piramida itu bisa terbentuk, sudutnya itu ada berapa? Lupa. Piramida segitiga yang seperti ini ada tiga itu. Setelah ini terbentuk, sudutnya itu ada berapa? Coba kita sambil, nyantai-nyantai saja Bisa kasih contoh. Ini sekitiga di sini, ini begini. Terus ini seperti ini Ini sekitiganya ada berapa? Ini sekitiga Ini sekitiga, ini sekitiga yang di atas tiga, yang di bawah tiga. Jadi ada berapa? Lima kan? Lima itu gambaran dari pancaidramu, poncomoyomu. Jika Anda sudah masuk ke bentuk keilmuan drama tripomo itu, maka tri itu tiga, pomo, manunggal lima sudut itu menyatu Ya, tapi karena itu tidak membentuk sebetulnya, apapun itu sudah, sudah, sudah segitiga yang menyatulah. Sehingga bisa membentuk kerudung. Piramid itu. Di dalam di dalam ukur hubung kita ini ada pen-pen yang mampu menyerap energi langit, energi bumi. Alam semesta ini bisa terserap oleh pen-pen kita ini. Di bawah ada segitiga, di depan samping ada segitiga, di atas kita juga ada segitiga. Walaupun segitiga yang di atas itu tidak terlihat, tetapi di dalam ubun-ubunmu ini, jika anak kecil itu ada nton, nton, itu, disitu membentuk segitiga benar Sehingga yang disebut. Tripomo tadi, dari situ sumbernya jadi semuanya manunggal menyatu dengan penyatuan Tripomo itu maka akan menjadi karya nyata sedikit bisa dipahami ya tadi saya mengulas tentang kok sesajinya ada ini ini, ini dan sebagainya kok di situ ada sang yang bergodoh bergodoh itu di dalamnya kalau itu tidak dimasukkan di dalam kulit arinya maka di situ ada cangkang ada putih dan ada kuning jika semua itu dimasukkan di juga menjadi lima wong oh, yang dipakai itu telur PPAZ ada cangkang, ada kulit ari-harinya, ada putih, ada kuning, ada rasa asin. Telur direbus nek kok makan yang bukan telur asin. Rasanya itu hambar, yang adanya lebih Tetapi begitu membentuk telur asin, maka rasanya enak. Kalau cipta rasa dan karsamu ini keolos bener benar dengan itu akan mendapatkan sesuatu dari hasil Daripada cipta rasa dan karsa ini Sama rasanya kayak Bregudu Bukan ber ya Tetapi Bregudu godo itu Gaib Dau itu dan gaib itu, itu obo nekseptomu itu tadi ada di akalmu ada di pikiranmu rasamu itu ada di hati terus kansamu itu ada di mana ada di angan-anganmu Apa ada di tindakan kalau masih seputar angan-angan tolong Anda satukan tiga ini yang satu pikiran kedua ucapan, yang ketiga tindakan. Satukan itu kalau memang ingin menjadi nyata. Kadang-kadang Anda itu masih belum bisa sinkron antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Aku nanti kalau sampai di Mega Menu, aku mau selfie di sana. Pikiranmu itu begitu terus kok lakoni sampai di sini ternyata selfiemu di Enggak sesuai sama yang kau inginkan tadi. Ini Anda sudah menyingkari itu. Kalau Anda masih belum bisa menyatu dengan pikiran, ucapan, dan tindakan, Anda ini urung iso adil, urung iso adil mengadili dirimu sendiri. Anda belum bisa ngajar, jejak -jer, jeruk nanti. Anda masih berpihak-pihak. Sebelum, sebelum saya, saya lanjut lagi, Monggo mungkin saya buka pertanyaan saja supaya lebih hidup Kalau saya nanti itu ngomong, terus apa ya? Mau tak omongin ya? Kalau saya ngomong begini-begini, ya kalau bisa diterima atau nyampe dalam, dalam, dalam apa yang saya sampaikan ini Tapi kalau mungkin Anda akan menanyakan sesuatu yang berhubungan dengan ini semua saya perkirakan monggo. Kira-kira ada pertanyaan atau enggak? Kalau enggak ada pertanyaan, ya akan saya lanjutkan ini. Gitu. Kalau enggak ada pertanyaan, di dalam suluk manuro ini tadi diawali dari Mas om Mong awigeno satu Rahyo satu mati Kalau hong ini, atau hong ini kita maknai dengan hidung Anda, yang disebut hidung. Maka di situ adalah jiwa ragamu. Jiwa itu saudara empatmu, roh gondus kering ragamu, Wadain jiwa hero itu wadah shukmo Manusia hidup itu ada raga jiwa dan shukma Di luar daripada raga kita ada shakumin tumati Ada semua hidup dan kehidupan yang di atas bumi dan di bawah langit Rahayu shakumin itu Kita saling mendoakan, kita mendoakan alam seisinya, alam seisinya akan menyambut apa yang disebut doa kita tadi. Sehingga di situ akan bersentuhan. Keseimbangan antara kita sebagai manusia dengan alam, di situ akan menyatu yang diwujudkan dengan Selatan Minati, atau yang disebut Sastro Cetol, karena di sini juga ada secebutan Sun Arzomata Aji Montro Manyuro. Sun itu bisa berarti 30 sudah Anda berbicara tentang Injun, itu adalah ucapan gaib saudara empat Anda semata Aji Montro manyro itu bentuk daripada keting Jawa kalau nanti kita selaraskan dengan padat keting itu ada patet 6 ada padat somo Ada padat manyuro Kalau nanti dibuka Ke bentuk Gending-gending jawa Jadi jelas banget Padat 6 padat somo Dan padat manyuro Apa yang terkandung di dalam Suluk mantra manyuro ini Seperti yang sudah Saya sampaikan tadi ini re-resek, re perilaku kita dalam perjalanan satu tahun alim kemarin masuk ke tahun ini supaya nek gue resek sing kasik, nek ono kesasar kesusuri, ono keplaseting jalan, ono lunyuning jalan, ada licin di dalam perjalanan anda. Anda mendapatkan tabkan, nek mono bertemu. Anda itu mendapatkan sewu obul. Jadi, kalau ada robot, Anda itu mendapat penerangan, di ini ada kan tadi, nek lunyu itu otak nek bertemu entu sewu. Jadi, sebenarnya kalau Anda itu sudah memahami mantra ini, Anda itu tidak akan kepleset. Juga tidak akan mendapatkan permasalahan Dalam perjalanan hidup Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di kunci pasrah Anda Semua kembali pada kunci pasrah Anda Kalau Anda mampu Memegangi kunci pasrah Anda Disitulah Anda akan terselamatkan Ayo sebelum, sebelum Masuk ke ranah selanjutnya Tanyakan dan aku okay, ngomongin gitu loh kalau begini kan aku tuh sopoh kita ngomongin gitu loh <tuh> gitu loh Bisa Ude? Iya Bagaimana masalah ke Wadah atau ke Pak Guiuban Dulu kita berada di bawah tanggungan SP Terus kita ke Haji Ternyata tadi pada yang bilang bahwa TK itu Bukan suatu pagu tetapi satu wadah Nah ini saya nggak bingung nih, hmm. maksud saya terus juga sekarang di banner tertera Jawa, Kawadar hmm. Yang saya ingin tanyakan, bahwa saya sekarang ini berada di bawah bendera yang mana? Hmm. Tolong dipertegas oh gitu. ya. Atau sulit? Ya. Atau pertanyaan yang sangat bagus itu dan itu perlu menjadi pemahaman. Apa yang menjadi wadah di situ? Yang pertama adalah Purbo Yang kedua adalah Adi Yang ketiga ini Trippomo ini sebenarnya bukan sesuatu yang menjadikan terus kita misah dari Purbo maupun Adi tidak sama sekali. Semua tadi adalah nama organisasi. Sumatra Fordo dan Aji Saka ini itu nama daripada organisasi, sedangkan TPK ini bukan sebuah organisasi. Organisasi itu yang sudah dinamakan organisasi yang sah, yang sudah terdaftar. Ya, tetapi di sini sebagai wadah, gue mau nanya ke Pak Sumber, Pak Sumber berangkat aja. Mau nanya ke Pak Keli susah sekali untuk bertemu beliau Karena kita ada di kelompok yang paling selatan, yaitu know? adanya dari Kasunyatan. Nah, ada kamu coba siapa yang bisa ke depan di Iya Terus kita itu ada di wadah mana? Ada di wadah mana? Oh, aku jadi bingung di SP enggak, di AS enggak, Tripomo enggak, ini ada jawa kawadar kan wah ribet itu kan gitu, itu pemahamanmu yang merasa ribet pada dasarnya tidak ke sana kembali saya ulangi bahwa Semarang Purbo, maupun Najisaka itu adalah organisasi di dalam Tripomo ini bukan sebuah organisasi tetapi ini sebuah pakul Antara kadang Semaragol maupun Kadang Aji maka di sini wadah yang bisa menerima siapa saja, rayu-rayu yang bisa menerima kadang siapa saja. Jadi, kita tidak membedakan abcd -nya. Kadang Semaragol mau masuk ke sini, monggo. Kadang Aji mau masuk ke sini, monggo. Kadang yang lain mau masuk ke sini, monggo. Intinya. Kita mampu untuk mewadahi dan wadah itu sendiri Yang mau mengikuti aturan wadahnya. Raiu-rayu wad. begitu. Jadi kembali saya tekankan bahwa semua tadi adalah bentuk-bentuk organisasi. Bagaimana Anda akan mampu untuk menghayati di dalamnya? So, walaupun ini APBD namanya tetap ajarannya sama beda-beda sedikit mungkin namanya orang kadang-kadang kalau saya dari jauh mendengarnya rokok begitu begitu di dekat oh ternyata pokok kan gitu saya rasa itu tidak perlu menjadi perdebatan, tapi monggo yang penting ajaran dari para leluhur itu kita bisa melestarikan jangan sampai sebuah ajaran nanti hanya berhenti menjadi Opo, tadi namanya legenda saja. Kalau memang kita sebagai pewaris, apapun di situ, umpamanya, Anda itu pahamnya cuma tradisi merdeka. Ya Allah, itu karena tradisi dan merdeka itu ajaran yang sangat bagus. Karena apa? Tradisi dan merdeka itu adalah penghormatan kita kepada orang tua. Apa salah kalau kita-kita itu menghormati orang tua? Enggak kan, apalagi kalau sudah masuk kepada sembah jatuh tadi Enggak ada sana Begitu juga dengan wadah-wadah itu Saya tidak melarang Anda mau di kelompok sana Anda mau di kelompok sana, mau di kelompok sana monggo Tapi jangan pernah Anda membanding-bandingkan karena kalau itu nanti ada banding bandingkan akan menjadi polemik yang menimbulkan masalah masalah kecil kalau kita permasalahkan akan menjadi masalah besar tetapi kalau kita menyikapinya dengan jiwa maka di situ akan berjalan berjalan saja nggak ada yang sifatnya itu api tadi. Intinya, kita bersama-sama melestarikan ajaran daripada leluhur itu. Tetapi satu yang saya minta, jangan pernah lepas dari tradisi. Dan jangan pernah membanding-bandingkan. Kalau itu tadi ternyata semuanya hanya wadah. Kalau wadahnya itu kecil, terus Anda itu merasa besar, anda tidak mungkin masuk di situ Ya jangan Anda paksakan Tapi kalau Anda itu kecil Wadahnya itu gede Kalau Anda masuk di situ Apa enggak oblak Ya jangan Anda masuk ke situ Yang sebenarnya Hati dan nuranimu Hati dan nuranimu itu Mau kemana arahnya Silahkan saja Yang di depan ketiga makan-makan maksud aku dari tadi gak dikasih makan yeah, gak dikasih kopi It's lagi untung aku bawa kopi sendiri tapi tolong sampah-sampah jangan berantakan ya dirapikan di sendiri-sendirilah punya tanggung jawab keberkian kenapa anda itu digigitin nyamuk? Yeah. Karena sebelumnya Anda punya pikiran buat di sini banyak nyamuk di sini banyak. ini ini dan sebagainya. Saya ini satu pun enggak ada yang deket Karena kita los gitu loh Kenapa saya ini mboten nggih? Dalam pas di ini mboten pas hmm. semedi juga. Ya. Aku, nah, aku, aku di Maja juga enggak. Gila kok ngarah muka, yang muka sama kuping ini. Dia ya, juga itu. kuping. Piung piung piung piung. Kuping sini sini banget. Nyamuk itu mempunyai ilmu yang sangat sakti. Setelah itu baru cacing. Jadi nyamuk itu nomor satu mempunyai kesaktian di muka bumi ini. Orang yang nggak mempan dibacok, nggak mempan ditembak, sedikit nyamuk, DPD. Lu <guluh> ya bener itu. <tuh -tuh. Aku iya. mempan di dikit, apa dibacok Orang mempan ditembak, sama nyamuk kalah karena ilmunya lebih hebat nyamuk. Tapi kalau ada sedang ritual, mbak Ceng nyamuk banget, semut ya, banget, ya dihentak kewek. Ya. Itu ya, sur, aku nggak merasa <laughs> <laughs> Jadi, Jadi saya begitu buka mata, bu, bulannya ada dua, saya pikir matanya nggak <laughs> beres kayak ini. <laughs> <laughs> Di segini tetep aja, ya hitung juga, bisa lebih, bisa berkurang kan? ini lima lima Sekarang kalau lima, kali lima Dalam? sekarang kalau lima, kali lima tadi berapa? <tunter> <useret> <yedur> eh <bracelet> eh, itu kan kadang-kadang masih malah hilang atau mungkin sw nya yang hilang tapi di dunia mantan gitu Kantong plastik gede di mana disiapkan loh? Jangan hmm. berantakan. Harus oh, bertanggung jawab apa yang kita perbuat di situ Anda harus mempertanggungjawabkan. Sudah, okay. sudah siapa yang butuh bukan kopi makanannya turunin ya nih dari ayo bangun bangun mana singkong karo telo lah